Assalamualaikum Sobat Aski Mau tahu gimana caranya Agar whatsapp kita Tidak dipantau sama orang Yang biasa dilihat Online nya seperti ini Gimana caranya agar orang tidak mengetahui Di saat kita online Langsung Disimak aja ya Dibuka dulu ya Aplikasi whatsapp nya di handphone kita Setelah terbuka kita pilih klik tombol tiga itu di pojok kanan atas, setelah itu kita pilih setelan, kita klik aja, setelah itu kita pilih privasi, privasi kita klik, setelah itu kita geser ke kiri ya, laporan dibacanya kita offkan, setelah itu kita pilih terakhir dilihat dan online, kita klik aja, semua orang itu kita ganti ke tidak ada ya, terus yang di bawahnya juga sama, kita ganti, berhasil semoga bermanfaat, selamat mencoba sobat.